di video kali ini aku mau bikin khusus ya bikin khusus nanti bakalan di sebelumnya kan sempet dengan isi kuliner lainnya yaitu ada yoyo, ada cita yang makan makanan -makan. Taiwan ini harganya cukup murah kalau 25NT kurang lebih kalau di Indonesia harganya sampai 30 .000. ada di pasar ada di pasar market kan petin ya sama yang beli Cita sama beli yoyo itu di sini. buat ulang kalau sebelumnya kan sempat dengan isi picep kulinerannya, yaitu ada yoi ada cica yang makan emang es ini harganya cukup murah kalau 25 nt kurang lebih kalau di indonesia harganya 10 ribu ya 10.000 ribu kalau di indonesia kita ini lumayan harganya ini Ini cocok banget ya kalau buat yang mau usaha kuliner atau apa ya kayak semacam usaha kecil kecilan gitu depan rumah di sisi jalan ini cocok banget, nggak usah banyak modal dan kita bisa terinspirasi dengan ini ada tahu, ada bakso ikan, ada juga. Ayam, tempura dan lainnya kalian juga bisa nyobain dan nggak usah pakai panggangan yang seperti ini. Kalau pakai panci grill kayak gitu kan ada kan memang nggak muat banyak sih. Tapi setidaknya kita bisa buat usaha juga guys. Oh, keren banget kalau. kan sebelumnya udah pernah diupload waktu pas kalau nggak salah gabungan sama itu ya yoi sama cipai dan kebetulan kemarin udah sempet pada dihapusin videonya jadi sekarang aku bikin video sendiri khusus ini ya nah ini tuh tempura tapi dibakar oh, ini aku udah kasih bumbu pedas dan satu lagi tahu rasa hmm. banget ya jadi khasnya kan pasti di bumbunya kalau untuk tahu tempura semuanya hampir sama kita juga bisa buka usaha kecil-kecilan seperti ini guys jadi tuh tampilannya aja udah menggoda cuma kita belum tahu ya resep bumbunya itu enak banget loh. pakai resep apa? lo oh, ada yang berbagi resep mah? <laughs> okay. wah mantap banget ini. Hmm. eh tempura, tempura bakar, satu lagi ada tahu. Yes. Selamat menikmati Semuanya Kondisinya kayak gini Coba makan ya Sama masih tempura bisa digoreng kering, ini dibakar juga enak kenyal kenyal. Korea yang icip icipnya nggak mau nongol karena belum mandi. <laughs> nah, udah cobain sedikit dan ini tahunya. Hmm. Oke okay guys thank you banget yang udah nonton video ini sampai selesai jangan lupa subscribe, like, comment, and share video sosial kalian thank you